sesama mencintai semua orang tanpa latar belakang suku, bangsa. Ya, bagus sekali ya. Yang namanya NS Moment itu bagus sekali. Tapi saking bagusnya ya lagunya kayak lagunya John Lennon itu kan bahwa imagine there no religion gitu ya. Jadi membayangkan betapa indahnya dunia ini tanpa agama. Karena ya mereka meneliti bahwa yang bikin perang di dunia ini agama. Jadi kalau akhirnya menjadi aliran yang tidak beragama atau agama yang namanya unitarianisme, jadi semua agama di dunia ini sama, satu gitu ya. Ya beda ya Islam sama Kristen ya beda. Kalau saya sih lebih senang konsep Pancasila ya. Agama itu beda. Yang Kristen ya harus yakin agamanya paling benar, yang Islam ya harus yakin dong agamanya paling benar gitu ya. Kalau enggak kan Ya memang berbeda, tetapi menghormati yang lain. Nah, itu menurut saya tepatnya itu begitu ya, namanya toleransi itu kan kita, keyakin, kita yakin yang kita yakini yang benar. Tapi kita menghargai yang lain, tidak menghina yang lain, menghormati yang lain. Nah, tetapi kan ada yakin dirinya yang benar, yang lain salah bahkan yang pantas dibunuh lalu perang. Nah, ekstrim yang berikutnya lagi adalah Ya sudah kalau gitu dunia ini enggak usah ada usah ada agama karena perang di mana-mana itu perang agama. Muncullah lagunya John Lennon ya, Imagine there no religion. Bayangkan dunia itu enggak ada agama, wah damai sekali. Nah ini berkembang gitu ya. Tapi dalam hal yang lain baik sekali mengenai personality, integritas, jujur, maka New Age Movement itu saya sering sebut dengan gerakan kebaikan. Saking baiknya gitu ya, mencintai sesama sangking mencintai sesamanya ya laki sama laki laki menikah gitu ya nah kalau kita orang beragama di situ kan salah tapi kalau di Eropa Amerika Australia di beberapa negara di dunia ini kan sudah voting ya sampai udah 61 persen menyetujui gitu ya Bahkan kalau di Amerika mah kacau banget ya Eropa juga gitu ya ada gereja pendetanya lesbi pendetanya homo gereja homo gereja lesbi pada jelas-jelas ya kalau di Alkitab menurut saya itu kan dosa tapi kan New Age movement ini kan nggak ada dosa, tapi mereka juga nggak berbuat dosa ya. Mereka nggak nyolong, mereka nggak mencuri, mereka nggak membunuh, mereka mencintai apapun bangsanya, tapi ya sampai mencintai laki sama laki. Jadi, ya, singkat cerita, ya akhirnya New Age movement itu dari unitarisme, ya unitarisme itu agama itu sama, sampai nggak ada agama, sampai akhirnya nggak ada Tuhan. Gitu. Tapi mereka nggak jahat ya. Jadi kayak Kayak ateis, tapi bukan banyak-banyak banyak banyak konsep kan ateis itu jahat, gitu ya. Makanya, kalau new age movement itu tidak ada tuhan, tapi hidupnya baik, ya. Jadi, sebenarnya ateis juga nggak jahat, ya. Ateis itu kan, tuhan tidak ada, gitu. Coba kita udah punya pikiran bahwa ateis itu jahat. Nah, new age movement itu tuhan nggak ada, tapi dalam hal yang lain-lain, baik sekali, hak asasi, baik sekali, humanismenya, baik sekali. Ini analisa saya, loh, ya. Mohon maaf kalau kita berbeda pendapat. Karena tidak ada agama, tidak ada Tuhan, tapi baik, sekali lagi baik ya. Saya tidak berkata New East Movement itu jelek. Baik sekali. Orang-orangnya itu jujur, saya punya teman yang dapat beasiswa, anaknya dapat beasiswa ke Amerika. Pak, anak saya sekarang ikut itu. Gimana anaknya? Waduh, baik banget Pak Jarot. Kalau saya sakit itu yang membiayai, yang mengobati, yang New East Movement ini. Yang gereja mah malah sibuk doa terus, saya gak diurus nyumbang gereja terus, saya gak diobati. gitu Jadi akhirnya orang tuanya mikir, kok New East Moon baik banget ya. Ya memang baik. Gitu. Cuma Tuhan nggak ada. Nah, ini kan berkembang luar biasa. ya Makanya sampai kalau di negara di mana orang setuju dengan LGBT, kayak Australia, Eropa, Amerika, itu kan banyak negara yang yes, terhadap LGBT voting ya lalu legal. Bahkan kalau kita, seperti saya begini, ngomong LGBT dosa di Amerika, wah bisa dituntut. Tapi coba, apa yang terjadi dengan Amerika, Australia, Eropa karena New Age movement berkembang, ateismenya ngeblend jadi satu dengan humanisme asasi, Tuhan tidak ada. Nah, rupanya ini menurut saya, menurut saya loh ya, mungkin kalau ini kan saya streaming di YouTube apa di Facebook begini kan kadang-kadang ada juga yang sependapat dengan New Age movement gitu terus nyerang-nyerang saya. Jadi mohon maaf ya. Menurut saya New Age movement yang tidak ada Tuhan ini akhirnya membawa orang pada kekosongan jiwa. Jadi tetap jiwa itu menurut saya nggak bisa dibohongin ya film Tuhan nggak ada segala macam tapi kenyataan jiwanya kosong banyak yang stres. Nah makanya meditasi itu yang di Amerika Eropa Australia itu lakunya luar biasa orang berbondong-bondong ikut New ikut meditasi. Padahal meditasi itu ya, olah nafas gitu ya, tapi pesertanya kebanyakan new age movement. Sampai akhirnya, kalau orang ikut olah nafas dianggap new age movement, tapi sebenarnya menurut saya, ya, orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu ada, kaya, sukses, baik, sama tetangga, baik sama orang tua, tapi jiwanya kosong. Nah, untuk mengisi kekosongan jiwa ini, maka mereka melakukan meditasi. Pelajaran sugesti saya baik, saya sehat gitu. Nah, ini batasnya kan tipis. Saya orang beragama, belajar meditasi. Gurunya misalnya new es gitu ya. Kalau saya, gurunya di Jakarta sih beragama Islam ya, Wim Hof ya, kayaknya Kristen. Saya nggak, saya, saya belajar ilmu itu saya nggak peduli. Guru saya itu agamanya apa? Saya belajar kimia itu pelajarannya bagus banget ya. Gurunya agama apa saja, saya ambil kimianya. Wah, ini ngajar matematikanya, Wah, saya punya guru kimia itu menggunakan sulapan, ya pakai kimia. Jadi sampai sekarang saya nggak lupa itu SMA itu gurunya itu bikin tulisan di kertas, tapi nggak bisa dibaca. Ayo siapa yang bisa baca? Tak kasih uang, gitu. Wah, saya miskin ya maju duluan, ambil kertasnya lu dibaca nggak aja. Kalau bisa, tak kasih jam tangan saya. Enggak ada, Pak Guru. Coba diperiksa lagi. Wah, diterawang, diraba udah kayak dicium-cium. Nggak muncul tulisannya. Tapi tak kasih dompet saya, saya isi-isinya. Waduh, gitu ya. Lalu dia semprot pakai air. Seluruh kelas nyerah semuanya, disemprot pakai air tulisannya. Ya, bahasa Jawa, mau saya sekolahnya di Solo. ya Aku seneng karo kowe ketemu, jam limo neng pojokan. <laughs> neng lincah pojokan kono. Ya. Aduh. Waduh, lalu guru SMA aja bilang, "Mau nggak bikin surat yang kalau bertuah sensor tuh dia nggak bisa baca?" Ya, kita maulah. Nah, ini saya tulis pakai cairan ini, ini bahan kimianya, ini yang untuk nyemprot, ini cairan ini terjadi reaksi kimia muncul warna. Nah, kalau warnanya kimianya ini sama, ini warnanya biru. Kalau ini sama, ini warna waduh, pelajaran kimia diawali dengan sulapan gitu ya. Itu saya nggak peduli, itu guru saya itu agamanya apa, pelajarannya saya ingat. Makanya. Pertama kali saya ngajar olah nafas itu, Pak Jero sekarang ikut New Age Movement. Gurunya di Amerika, di Eropa, bisa saja New Age Movement. Tapi saya nggak lihat agamanya apa. Oh ini dokter John kabat ini dokter Patricia Garbang. Oh pelajarannya mengenai neuroscien. Wah oh, ada psikologinya. Wah oh, dia itu di scanning MRI, ada soal sarafnya. Agamanya apa yang mengajari olah nafas itu saya tidak peduli. ya Tapi perlu saya sampaikan ke teman-teman bahwa memang di Eropa Amerika itu banyak banget pengikut-pengikut meditasi ya itu adalah orang yang gerakan New Age movement ini bukan berarti orang yang bermeditasi itu New Age movement ya wah di mana-mana orang sekolah animasi lalu kita ke Amerika wah kok ateis semuanya <laughs> bukan berarti yang ikut animasi itu ateis gitu loh ya jadi menurut saya clear ya tapi ya namanya barupun clear gitu kadang-kadang ada aja pertanyaan yang seperti ini ya nanti pertanyaan yang lain itu di setiap teman-teman tuh ikut Zoom atau enggak ikut Zoom tapi klik videonya pasti ada kenapa geringen kenapa kesemutan jantung saya berdebar-debar saya geli yang kok pH saya nggak naik-naik itu kalau diikuti satu-satu itu pasti kejawab semuanya bahkan kalau mau bertanya sebelum nunggu di pos di grup nggak pos pos proaktif olah nafas kesemutan masuk ke YouTube ya masuk ke YouTube tulis olah nafas kesemutan jarot ya supaya nanti yang muncul file saya pasti ada olah nafas dada sakit jarot olah nafas berbahaya jarot itu nanti muncul semuanya ya olah nafas saturasi berubah ubah jarot itu nanti di YouTube pasti muncul file satu file satu pertanyaan nah itu bisa mempercepat bagi yang ada banyak pertanyaan ya dan setiap kali acara pertanyaannya nggak sempat dijawab gitu ya ya karena kita dibatasi oleh waktu ya waktu nggak bisa ditabung waktu berjalan Sedangkan kerjaan saya, saya harus kerja untuk Metro TV, bikin acara tiap hari. Ini double lagi dengan menjadi direktur program Eljon TV. Saya pemilik dan pengurus sekolah namanya Happy Holy Kid, kami punya 66 cabang di Indonesia ini. Yang aktif lagi, saya direktur, LSP, direktur keuangan LSP Animasi, karena dulu saya punya sekolah animasi dan saya seorang animator. Nah, Sambil kenalan lagi tuh, di belakang saya ada lukisan lagi. Saya pelukis. Setiap minggu harus melukis satu, supaya dapat 10 juta. Kalau enggak, gimana olah nafasnya gratis. Jadi saya hidup juga dari lukisan. Karena perusahaan yang utama saya, namanya IFA, itu bangkrut. ya Jadi dengan semua pekerjaan, itu belum lagi nanti ini jam tiga saya harus persiapan dengan Kak Seto karena kita akan saya Kak Seto sama Profesor Munir akan ke Lampung acara Bupati Lampung ya, itu acara kayak Bupati begini hampir dua minggu sekali keliling Indonesia makanya bulan ini saya lima lima kabupaten lima kota harus pergi banyak banget kerjaannya ya oke okay. kita mulailah nafas lalu kita selesai nah. Nyambung tadi kenapa saya cerita soal Newest moment, maka muncul olah nafas MBSR yang untuk mengurangi stres. Ternyata ketika itu diciptakan, menyeimbangkan hormon, karena banyak penyakit muncul karena stres, stres membuat hormon tidak seimbang, seperti yang tadi malam kalau yang ikut inner healing, atau yang sudah pernah ikut modul inner healing, banyak penyakit dipicu oleh ketidakseimbangan hormon. Tapi kenapa hormon nggak seimbang? Kadang kedokteran berhenti di situ. Tapi psikologi, psikiatri, atau dokter yang juga mendalami psikologi, kayak John kabat zinn menjelaskan, dipicu oleh stres, misalnya gitu ya. Termasuk Vibov juga dia mengajarkan mengenai stres ini. Maka dia ada mind focus modulnya. Nah Dalam rangka ini, pagi ini kita belajar, kalau praktek bersama, aduh lupa buka filenya, sebentar ya, file audionya, ya kita namanya olah nafas eh, kasih mana sebentar ya kita image loh, olah nafas pelewatan file audionya belum dibuka sebentar Jangan masih di Google Drive olah nafas eh, Judulnya kasih bagian dari uh, untuk menyeimbangkan hormon, di mana kalau gembira itu, uh, aduh mohon maaf teman-teman ini kok filenya saya lupa belum siapin, saya sudah buat masih di HP saya, Tuh, sebentar ya, oh HP saya di sini, ya kalau perlu saya putar dari HP aja cuma biasanya kurang jelas, saya belum pindahkan dari HP ke laptop saya. Oke, okay, saya putar dari HP saja, kalau begitu. Ya. Jadi, kalau gembira, antusias, itu endorfin. Rasa aman, itu hormon yang diproduksi serotonin. Jadi, menghubungkan antara perasaan dengan hormon, taruh dengan hormon ini, metabolisme tubuh, kan gitu ya. Nah, Dokter Tarsutian juga mengajarkan hubungan perasaan dengan hormon. Bahkan kalau bukunya Dokter Tarsutian, pelajarannya dia ada hubungan perasaan dengan pH tubuh. Kalau orang misalnya kecewa, kepahitan, tuh pH-nya turun berapa? Itu ada, ya. Makanya sudah olah nafas naikin pH, kalau nggak ikut modul inner healing, nanti pH-nya enggak naik naik. Ya itu dasarnya pelajarannya Dokter Tarsutian, di mana menghubungkan antara perasaan dengan pH dan pelajaran itu berdasarkan penelitian ya penelitian dan sebenarnya juga kayak John Kabadzin menghubungkan hal itu cuma saya belum belum ketemu aja artikelnya yang sudah pasti saya, saya belajar dulu dari Tansyutian pada tahun 2009 ya. oke kita akan belajar teman-teman kita. kita akan mulai olah nafas tema kita kali ini adalah kasih kita langsung mulai dengan tarik lepas nafas saya akan menghitung 8 detik tarik 8 detik melepaskan kalau teman-teman mau tarik lebih lama atau melepaskan lebih lama boleh juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing menarik lebih lama cenderung menaikkan denyut jantung, sedangkan melepas lebih lama, menurunkan denyut jantung kalau tidak ada masalah dengan denyut jantung maka imbang saja tarik 8, lepas 8 yang kuat 12, boleh tarik 12 detik, lepas 12 detik. Yang masih ada masalah dengan saturasi yang belum 99 atau 100 persen, serta masalah pH urin masih di bawah 7, boleh nafas segitiga. Tarik 8 detik, tahan 8 detik, lepaskan 8 detik. Tapi saya akan memberikan hitungan dengan tarik,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 6, 7, 8, lepaskan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tarik lewat hidung pelan-pelan, mulut ditutup, mulut tersenyum, tarik sampai penuh, bisa ditahan sebentar, lepaskan lewat hidung, mulut tersenyum, badan tegak, tangan terbuka di atas lutut. Kita menikmati udara. Tarik pelan-pelan lewat hidung, nikmati saturasi penuh tubuh alkali, tutup mata untuk penghayatan. Lepaskan pelan-pelan, jangan terputus-putus seperti berdesis lembut lewat hidung. Dan kita akan mulai konsentrasi pada tema. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 teman-teman terus bernafas pelan-pelan percaya bahwa nafas pelan-pelan yang dinikmati menaikkan saturasi tubuh alkali dan jantung pada skala ideal ketenangan hati pikir dan rasa membawa pada keseimbangan hormonal penyakit-penyakit akibat keseimbangan ketidakseimbangan hormonal sembuh jerawat yang berlebihan menstruasi yang tidak teratur rambut, rontok dan berbagai penyakit-penyakit alergi yang dipicu secara psikosomatis atau psikologis. Banyak testimoni yang mulai capri ke saya, belum sembuh total, tapi sudah jauh berkurang. Tarik nafas kehidupan, nafas dari Tuhan. Nafas dari Tuhan itu yang memulihkan. Menyembuhkan. Berpuluh-puluh tahun saya hidup. Kita bersama-sama hidup. Bernafas biasa saja, tanpa berpikir, tanpa menikmati. Tanpa sadar, tekanan hidup, macet, stres, deadline, masalah, membuat kita menghirup lebih panjang daripada mengembuskan, sehingga lebih banyak kortisol daripada serotonin, antara simpatik nervous system dan parasimpatik nervous system tidak imbang, lebih banyak stres daripada rileks. Lebih banyak melepas glukosa daripada menyimpan glukos. Dan berbagai masalah kesehatan lainnya muncul akibat ketidakseimbangan hormonal. Ambil nafas dalam-dalam, nikmati saja oksigen mengalir, paru-paru, ke jantung, diedarkan ke seluruh tubuh. Bukan hanya membawa oksigen, tapi darah mengalir juga membawa nutrisi dari makanan sehat yang mulai kita makan. Kita mulai komitmen untuk makan sehat, memberikan makanan yang tepat pada setiap organ tubuh kita. itu waktu untuk Regenerasi sel, tetapi yang pasti, setiap hari terjadi regenerasi sel mengganti sel-sel yang rusak dengan yang baru. Jika bahan bakunya nutrisi yang sehat, kondisinya alkali, saturasi penuh, kondisi yang baik, maka sel-sel yang baru menggantikan yang rusak. Selnya berkualitas yang bagus. Untuk waktu 2-3 bulan untuk jumlah sel yang baru lewat mekanisme regenerasi sel memberi dampak yang bisa dirasakan secara nyata atau terukur secara klinis. Beberapa teman ada yang mengalami lebih cepat, tapi biasanya dua hingga empat bulan. Kita belajar olah nafas, kegembiraan, ketenangan, pengharapan. Tapi hari ini kita mengelola hati dan pikiran kita mengenai kasih. Kasih yang lebih murni, lebih dalam, lebih tulus dari cinta. Cinta-cinta sering dikonotasikan antara pria dan wanita. Tapi kasih bisa lebih hubungan yang universal antar pribadi, sekalipun tidak ada hubungan darah atau hubungan keluarga. Ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Yang terbesar adalah kasih. Ada motivasi, ada sugesti, ada antusias, ada semangat, tapi dorongan kasihlah yang memberikan semuanya mengalami penguatan. Sayangnya dunia lebih banyak dipenuhi dengan kejahatan, pengkhianatan, Sehingga banyak orang kekurangan kasih. Anak-anak kekurangan kasih sayang. Suami istri saling mengkhianati, tidak menghormati, tidak menghargai. Padahal kasih adalah energi yang terbesar. Kalau hati gembira, obat yang manjur, maka kasih jauh melampaui. Itu kekuatannya. Bagaimana kita bisa mengisi hati ini penuh dengan kasih? Kita bisa dengan mengingat-ingat momen-momen kasih yang kita alami dalam hidup ini. Dan membiarkan perasaan kita, pikiran kita, jiwa kita dipenuhi oleh kasih. Sambil mengambil nafas pelan-pelan dari Tuhan, nafas yang menghidupkan, nafas yang menyembuhkan. Mungkin kita bisa mengingat waktu kecil punya orang tua yang mengasihi kita, mengajak bermain, menuntun ketika nyebrang jalan. Walaupun di dalam kesederhanaan. Waktu kecil saya jualan es lilin. Waktu SMP membantu orang tua ada setrum aki. Ibu saya bangun jam 3-4 pagi untuk menggoreng singkong dan goreng-gorengan lainnya, dan saya tidak mengantar ke warung-warung. Tapi saya mengenang dengan indah bagaimana dalam kesederhanaan orang tua kami, mereka mengajak kami berjalan-jalan. Pada malam hari, di kampung, menggelar tikar Bercerita mendongeng sambil melihat ke langit terbuka dan menunjukkan nama-nama bintang. Teman-teman boleh mengingat-ingat peristiwa cinta kasih lain yang dialami. Ketika seorang pemuda mencintai seorang pemudi, kasih yang begitu kuat, membuat dia memberikan prioritas, memberikan pertolongan, dia adalah mengantar pergi jauh dengan semangat, begitu kuatnya energi cinta kasih. Seorang ibu sanggup, Hamil dan melahirkan, baik melahirkan normal, itu pun sebuah kesakitan. Bahkan menghadapi operasi sesar dengan tegar. Sementara banyak laki-laki melihat darah sudah pingsan. Karena seorang ibu punya cinta kasih yang luar biasa kepada anaknya. Kadang-kadang saya melihat video di YouTube seekor ayam yang berani melabrak anjing, kucing, ular, bahkan Raja Wali yang lebih besar ketika anaknya diganggu karena cinta kasihnya kepada anak-anaknya. Saya juga nge-follow Instagram, wow, Afrika. Bagaimana lembu ketika dimakan oleh harimau, diterkam, dan si jantan punya keberanian untuk menyerang harimau dengan tanduknya, mengangkatnya ke atas, membantingnya, menyerutupnya kembali. Dan waktu saya perhatikan baik-baik videonya dengan di-stop sebentar, di-zoom, di-play lagi, ternyata kerbo betinanya sedang hamil. Dan kerbo jantan karena cinta kasihnya kepada pasangannya, tidak lari meninggalkan harimau, tapi punya keberanian. Semuanya karena cinta. cinta kasih adalah energi yang luar biasa yang membuat seseorang bangkit kembali dari keterpurukan, dari kepedihan, dari kekecewaan, dari kepahitan. Sebaliknya, orang yang tidak mengalami cinta kasih tapi larut dalam kekecewaan, dalam kepahitan, Merasakan hidupnya sengsara, menganggap Tuhan tidak adil, pemerintah tidak adil, lingkungan tidak adil, kehidupan tidak adil. Pikirannya kacau, hatinya kacau, kesehatannya kacau juga. Tapi itulah fakta, itulah kenyataan. Kenyataan yang mungkin saja kita alami bahwa kita mengalami ketidakadilan, kita mengalami KDRT, kita punya pasangan orang tua yang tidak mengasihi. Lalu, bagaimana kita bisa mengisi hati dengan cinta kasih? Ambil nafas dari Tuhan. Nafas dari Tuhan adalah kekuatan. Cinta kasih dari Tuhan adalah kekuatan. Maka saat kita mengalami penganiayaan, fitnah, penyingkiran, KDRT dipojokkan, ditindas, dianiaya. Tentu kita tidak kuat, bahkan karena kita tidak sanggup. Apa yang memampukan kita sanggup? Kalau kita menarik nafas sambil menyebut nama Tuhan. Dan tidak kekuatan dari Tuhan. Tarik nafas pelan-pelan, dan lepaskan pelan-pelan. Kedewasaan adalah kalau kita bisa menggunakan masa lalu untuk mengambil keputusan hari ini yang akan digunakan sebagai sikap hidup masa depan. Hari ini kita mengambil keputusan untuk menjalani hidup di masa depan, mulai dari sekarang, dengan belajar dari kejadian-kejadian masa lalu. Apapun yang terjadi, sekalipun itu adalah kekerasan, pengkhianatan. diremehkan, dinista, jauh sekali dari cinta kasih. Hidup kita seperti tanah yang gersang dan kekurangan cinta kasih. Tapi kita tumbuh dan bangkit menjadi orang yang tegar, dan kita mulai mencoba menjalani hidup dengan cinta kasih. Dengan seberapa yang kita miliki, kita bisa mulai mencoba menolong satu dua orang. Atau pergi ke panti asuhan dan berbagi sesuatu di sana. Tidak harus berupa materi. Kita bisa menawarkan kepada Pak Ita Aswan, boleh nggak saya datang dan mendongeng di sana. Atau kita menawarkan, boleh nggak saya pergi ke sana dan saya mau membuat panggung standing comedy, saya akan melucu di sana. Kita tidak butuh biaya, tidak butuh uang, nggak perlu bungkus kadu, Kalau punya boneka, kita bisa bercerita dengan boneka. Saya bertahun-tahun menjadi guru sekolah minggu. Saya mendirikan taman kanak-kanak. Dan tiga tahun saya menjadi guru langsung. Playgroup dan TK Happy Holidays. Saya suka bercerita. Dan kami tidak dibayar apa-apa untuk bercerita kepada anak-anak melihat anak-anak tertawa, matanya bening, mereka bergembira. Cinta kasih kita ditumbuhkan. Jadi kita bisa hidup dalam cinta kasih karena kita memberikan cinta kasih. Kita mencoba mengasihi anak-anak juga yang terbuang, anak-anak dari hasil perkosaan, pembantu yang hamil di luar ringkah pembantu dihamil majikan anak-anak yang kehilangan orang tua mereka ada di panti asuhan. kita bisa mengasihi mereka atau teman-teman boleh memilih objek yang lain untuk dikasihi Kenapa kasih begitu kuat energinya? Karena dari kasih bisa bertambah dengan rasa berharga. Dari kasih yang kita hidupi, kita mulai dibutuhkan dan dirindukan oleh mereka, ditanyakan kapan datang lagi. Bukankah hidup yang indah ketika kita dibutuhkan? Sebaliknya, hidup yang menderita ketika kita tidak dibutuhkan. Anak-anak tidak -anak butuh kita, pasangan tidak butuh kita, mereka semuanya mandiri. Kita bisa larut dalam kesepian. Tapi orang dibutuhkan kalau dia berperan. Maka Mari kita berperan dalam hidup ini bisa berperan dalam skala-skala yang kecil dalam lingkungan yang kecil berperan dan dibutuhkan tapi kita berperan bukan karena mencari penghormatan mencari peran kita berperan tapi tidak untuk mencari peran, kita berperan karena kita mau menghidupi Hidup yang mengasihi. Di agama Buddha ada karma, di agama Kristen ada tabur tuai, di Islam pun sama juga. Bahwa apa yang diperbuat itu apa yang akan didapatnya. Karena itu adalah sebuah hukum yang universal dengan istilah yang berbeda. Memang ada beberapa esensi yang berbeda, tapi apapun konsepnya, kalau kita mulai melangkah, mengasihi, maka kita akan mulai dikasihi. Saat kita memberi, kita tidak pernah menjadi miskin dengan memberikan bantuan. Kita tidak pernah menjadi bodoh dengan memberikan nasihat. Semakin kita memberi, justru semakin kita berhikmat. Kalau yang kita berikan adalah nasihat. Nafas dalam-dalam, nafas dari Tuhan itu nafas yang menghidupkan. Pertama, menghidupkan hati yang kering, hati yang tandus, seperti tanah yang merana, kekurangan air. Nafas dari Tuhan yang kita hirup kuat-kuat. Kita duduk bersaat teduh di hadapan Tuhan sambil menikmati nafasnya. Kesadaran bahwa hari ini kita masih bernafas. Kita masih diberi hidup oleh Tuhan. Ambil nafas pelan-pelan dan hembuskan dengan pelan-pelan. Teman-teman silahkan berdoa menurut iman dan kepercayaannya masing-masing secara pribadi. Saya akan berdoa secara umum. Tuhan, Kami nikmati nafas Tuhan, kami nikmati kasih Tuhan, kami mengingat-ingat pemeliharaan Tuhan Apa pernah berhenti sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan mengasihi kami. biar kasihmu ya Tuhan yang memberi kami kekuatan, memberi kami kesembuhan, memberi teman-teman kami kekuatan, memberi teman-teman kami kesembuhan. Kami nikmati nafas kehidupan yang Tuhan sediakan. Selagi aku bernafas ya Tuhan, aku akan mengingat kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, buat pola pikir yang baru. Kami memandang hidup kami dengan cara-cara yang diperbaharui. Biar pola pikir kami, pola hati kami, pola hidup kami juga membawa pada kesembuhan badan kami. Amin. Kita masuk dalam pola nafas relaksasi. Saya akan menghitung kembali. Kita boleh tarik nafas dengan tangan diangkat.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 Enam tujuh delapan. Lepaskan tujuh enam lima empat tiga dua satu. Tarik nafas pelan-pelan, tangan diangkat, dada terbuka, menghirup sampai penuh. Bisa pakai tahan sebentar jika sudah kentok. Lepaskan lagi tujuh enam lima. Empat, tiga, dua, satu. Tarik nafas, tangan diangkat, dada dikembangkan. Tarik sampai penuh. Jika sudah nggak bisa, pakai tahan sebentar. Lalu lepaskan pelan-pelan. Tangan diturunkan. Kita bisa menggerakkan tangan dan kaki. Dan kita selesai. Terima kasih. Selamat pagi. Kita akan olah nafas dengan muatan atau tema untuk mengolah hati, pikir, dan ras. Ya, itulah tadi kita. Ya, melorot dua menit ya. 647 ya. Kita berusaha 6 mulai 645 selesai. Masih ada waktu. Saya coba membaca pertanyaan yang ada ya Selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi Pak sebaiknya lansia minum air sehari berapa liter ini ada rumusnya hubungannya air yang diminum dengan berat badan ya dan umur secara umum ya sebenarnya kita itu butuh sekitar dua liter ya secara umum tapi kalau misalnya ada ginjal nah lain lagi kan ceritanya Tergantung seberapa parah ginjalnya, banyak lansia umur tujuh puluh, delapan dan ada masalah ginjal. Itu dokter yang menentukan, tuh ya, ada dokter keluarga, dokter pribadi yang merawat. Misalnya, kan dikasih batas, tuh, cuma 750 ratus mili, ada satu liter, ada satu setengah, ada, dan tidak boleh lebih, supaya ginjalnya enggak capek, memompa, menyaring air, sehingga dijatah Ya, nah, supaya enggak kelebihan, banyak. Saya lihat keluarga-keluarga atau orang tua kalau saya masuk ke kamarnya misalnya kunjungan atau itu ya dikasih botol ini dua liter ya jangan lebih ini bahkan saya punya tante waktu itu malah cuma satu liter dikasih botol satu liter ini kalau sudah habis nggak boleh minum lagi jadi kalau haus minum dikit haus minum dikit haus minum dikit sepanjang hari gitu ya jadi kalau soal jumlah itu air aja ada batasnya ya makanya nanti malam saya mau bicara soal probiotik juga begitu karena ada yang kadang ya manusia ini kadang suka berlebihan ya ekokoenzim dianggap kayak obat dewa untuk semua penyakit pakai ekokoenzim gitu ya tapi ya nggak papa ya udah yang namanya orang saking semangatnya gitu ya ya teman-teman saya juga gitu ya dan teman-teman saya eh, dan saudara juga belajar sama mereka gitu tapi gunakan akal sehat terus terang saya tidak ada waktu untuk mengajarkan ekokoenzim itu pertanyaannya udah satu hari berapa ratus chat gitu ya yang ada kan diajari oleh orang yang benar yang setengah benar tapi membuatnya pasti benar, tapi penggunaannya itu kadang ada yang berlebihan. Kalau menurut saya, tapi karena yakinnya luar biasa sugesti ya sembuh juga. Orang-orang dulu ke dukun dikasih lidahnya Pak Dukun aja sembuh gitu kan? Apa hubungannya gitu ya? Ya secara ilmiah enggak ada hubungannya, tapi karena sugesti ya bisa juga, bisa juga ekoenzim itu yang karena sugesti. Tapi ada yang karena ilmiahnya. Demikian juga probiotik minum probiotik itu ya 200 mili cukup. Kalau dokter Transcuten atau anda cari para makanya juga beberapa probiotik itu di, di, di botolnya ada labelnya. Ya minum misalnya sehari dua botol itu ada, dosis itu ada. Minum vitamin C kebanyakan ya perutnya begah, malah mules, jadi mual. Ya bisa mual kalau kelebihan vitamin C. Jadi semuanya ada dosisnya, termasuk air aja bisa ada dosisnya. Tapi bagi yang sehat nggak ada masalah kesehatan, ya antara dua sampai tiga liter tergantung berat badan tinggi badan, ya. Mau tanya Pak, latihan tadi kurikulum, eh, jadi olah hati itu termasuk bagian inner healing Kalau olah pikir, masuk mindset terapi Nah, antara hati dan mindset kadang-kadang campur ya Kalau mindset itu sebenarnya kayak citra diri, self-image Kalau teman-teman yang sudah melewati modul itu, yaitu berarti self-image, 1, 2 Lalu ada personality, 1, 2, 3, 4, itu panjang banget sebenarnya tapi Paling enggak, satu dulu dah udah berjalan. Nah, kalau inner healing, nah di dalam inner healing ini, loh, kalau kabatin, batin, lalu batin diisi apa? Kasih sukacita, pengharapan. Tapi karena pengharapan itu bukan cuma rasa, kita mengolah rasa dengan sebuah konsep pikir. Nah, maka di situ masuk di mindset, makanya kalau di bimbof ini namanya mind focus, breathing disebut mind focus. Kalau John kapacit nama nama nama metodenya adalah mindfulness based stress reduction MBSR M-nya itu mindfulness bahkan di dalam mindfulness itu juga ada makan secara mindfulness saya belum ajarkan ya jadi, makan tuh dikunyah pelan-pelan gitu ya. Makan kismis satu biji bisa dua menit, rasain asemnya, rasain pahitnya. Sebagai latihan, setelah itu kalau makan satu piring, minimal lima sendoknya tuh dirasakan gurihnya. dikemut-kemut kayak anak kecil gitu loh, anak kecil makan lama banget dikemut-kemut karena memang ada namanya oral, kenikmatan oral ya. Ya, kalau yang salah nanti jadi oral seks gitu ya. Tapi memang ada kenikmatan oral dari makan, diumut-mut, dikenyut-kenyut itu kalau yang covid lalu hilang rasa itu cepat itu pulihnya. ya. Itu juga bagian dari mindfulness. Jadi segala-segala itu dengan kesadaran penuh gitu ya. Kalau itu yang diajarkan di kelas John Kabat-Zinn. Nah kesadaran dalam hal apa? Dalam badan kita modulnya body scan. Akar perasaan kita ya dalam istilah saya kelompok inner healing akan otak kita ya mindset atau itu istilahnya involve juga kalau istilahnya itu kita mengelola bagian PFC prefrontal cortex otak bagian depan ini adalah kesadaran nilai-nilai itu di otak bagian depan body scan perasaan itu bisa otak tengah makanya menariknya itu ketika orang olah nafas metode tertentu itu di MRI otaknya itu bagian otak berbeda yang aktif makanya sebenarnya pak kalau autoimun yang mana kalau kanker yang mana Sebenarnya itu semua modul, tapi kalau orang kanker, dia saya arahkan awalnya di WIBWAB dulu. Kenapa? Karena urgent banget punya PH segera di atas tujuh, ya, karena ada dokter kan yang mengatakan kalau PH di atas 7,3, tiga, medium kisah kanker masih gitu ya, minimal nggak berkembang. Bahkan kalau lebih ekstrem, dia berkata, "Dia berkata mati," gitu ya. Saya hanya mengulang kalimatnya dia aja, yang dokternya udah tua, itu ya, Pak Druf. Ya yang saya post di grupnya cancer kan saya sudah pernah post itu ya nah, itu tapi setelah itu orang kanker pun harus masuk di mind food mind fokus istilahnya Wim Hof, mindfulness istilah john Kabat sin istilah saya bahasa indonesia aja ya inner healing uh, gitu ya lalu mindset terapi terima kasih pak saya tarik nafas pas berbaring miring kenapa bisa lebih panjang ya bisa Ya, kalau kalau masuk di Google di YouTube atau di Google ketik eh, namanya eh, pada waktu masa COVID itu kan saya udah post di grup sampai tapi nama istilahnya terpakai blank jadi waktu masa masa COVID itu kan diajarkan juga cara posisi tidur ya yang membuat kita bisa eh, bernafas lebih panjang itu ada ya bahkan berbaring ngadep ke kanan gitu ya lebih bagus daripada ngadep ke kiri itu ada ya Uh, namanya metode apa? Duh, lupa. Duh, saya pernah post. jadi bisa. teman-teman kalau mau eksplorasi posisi boleh ya. dikombinasi juga kan. yang beragama muslim kan ada tuh. saya pernah googling kok cara tidur Rasulullah gitu ya. ada coba aja. namanya pengalaman orang lain kalau ternyata cocok gitu ya. tapi dalam bahasa Inggrisnya ada. yang ilmiahnya ada. namanya ada lupa saya. itu diajarkan kepada orang-orang pasien-pasien COVID makanya ada beberapa dokter ya kalau misalnya pasiennya sesak nafas kan dimiringkan gitu ya bisa jadi ada juga ya posisi tertentu supaya nafasnya lega kalau kita telentang apalagi ada pileknya kan tersumbat olah nafas inner healing luka luka batin terharu mampet <laughs> susek lah miring gitu nggak mungkin ya paling yang kesumbat satu gitu ya bahkan bayi kadang ditelungkupin ya supaya dadanya berkembang jadi bisa juga tapi nafas itu sebenarnya menarik ya tapi ya umum ya berbaring telentang duduk bersila begitu pak cek urin alat harus ada di angka berapa jadi ada juga orang cek cek ph urin tutupnya belum dibuka ya sepuluh lah gitu ya tutupnya ditarik yang hitam ditarik lalu dicelupin gitu ya ada yang bergerak dari 15 belas harus turun ada yang dari satu naik karena alatnya tipenya beda beda tunggu dia stabil gitu ya kalau udah udah stabil tuh ya bisa misalnya 7,5, 7,4, 7,5, 7,4 ada alat yang sangat sensitif kalau sensitif ya dia bergerak berat tapi geraknya sudah mulai di mendekati naik turun di situ berarti itu tunggu sampai itu gitu ya harus ada di angka berapa ya tergantung kan bukan harus ya maksudnya gini idealnya itu pH darah 7,35 sampai 7,5 itu darah nah urin kan berbeda urin itu berbeda dengan darah tapi mengindikasi ya nanti saya kalau yang di grup belum dipost soal urin saya post, tapi kalau grup yang lain harusnya sudah ya penjelasan soal urin itu sudah ada beberapa postingan silakan dibaca ya. Tarik nafas, buang mulut atau hidung. Kalau bimbof lewat mulut buangnya, kalau metode kabatzin lewat hidung. Ya tarik hidung, keluar hidung. Kalau bimbof tarik hidung, keluar mulut. Ya silakan disimak penjelasan sebelum latihan. Yang yang workshop ya bukan yang pagi hari. Yang pagi hari penjelasannya singkat. Kalau masuk di YouTube ketik workshop. Kalau di WA grup ya ketik yang workshop yang Sabtu Minggu itu yang workshop. Selain sampai Jumat ini bukan workshop penjelasannya singkat. Karena hanya jam 6 mulai harusnya lima sudah selesai. Kita sudah lewat 11 menit ya. Terima kasih, maaf masih kabar kadang masih campur perut dada enggak masalah. Ya, perut boleh, dada boleh dicampur pun enggak apa-apa. Kalau mau panjang 12 detik campur, perut dulu baru dada gitu ya. Itu simak di modul eh, apa namanya konsentrasi pecah makanya kalau yang main kelompok mindset yang dikuasai aja tarik lepas delapan supaya konsentrasi pada perasaan tapi kalau mau naikkan saturasi baru tuh nafas ketiga nafas kotak, nafas motor breathing bisky breathing tarik lepaskan bimbo fiba butuh konsentrasi perasaan ya tarik buang tarik buang dengan kuat gitu ya jadi ikutin aja satu menit satu. Kira-kira berapa lama Bapak Olnaf membuka hati dan wawasan? Uh, kalau olah nafas Wim Hof baru enam bulan. Tapi kalau ketenangan batin, ya, sudah berapa puluh tahun, ya, belasan tahun. Tapi dulu saya tidak secara khusus sebenarnya belajar olah nafas. Ya, tapi orang Jawa kan memang juga diajari kan juga semedi, bapak saya dalang, ya bahkan lebih kalau lebih jujur lagi bapak saya dukun, dalang kan dukun juga. kalau kamis malam tidur di mandi di sungai gitu ya, kakek saya ya dalang juga. tahu dalang dalang wayang kulit, ngadut kocok ma burdu, gunjang gajing kocok ya, itu bapak saya itu ya, ya itu ya ngajari iling lan paspo diajari untuk berdiam diri gitu. nah itu secara teknis tanpa sadar dulu belajar itu tetapi secara muatan ya secara muatan bahwa yaitu hasil pembelajaran panjang ya kan saya belajar ilmu pangan lalu waktu jadi coach di Metro TV bersama Mary Riana belajar NLP belajar NLP neuro linguistic programming belajar neuro science mulai mengerti hubungan antara uh, otak yang plastis waktu dia tahun 2009 belajar di Dr. Tan Sutien Ngerti ya, terhubungkan perasaan sama hormon. Jadi, ya, itu kayak numpuk ya, semua ilmu terkait nyambung. Jadi, satu lama-lama disambung, lalu ngambil program dokter yang paling penting dari dokter itu kan bukan jadi bidangnya ya, tapi otaknya itu. Gimana menyusun satu dengan yang lain, menyambungkan biasa googling gitu. Akhirnya, ya, terjadilah ya, istilahnya tuh ya, kayak saya gini <laughs> ya. Yeah. Selamat pagi, terima kasih Pak. Kadang kesemutan, enggak masalah, gerak-gerakin aja boleh, ganti posisi boleh. Ya, tadi saya kaget karena tiba-tiba merasa setruman betul, nggak masalah. Banyak sekali orang merasakan olah nafas kayak di setrum. walaupun metodenya lembut banget. Di setrumnya di mana? Yang panjur darah, panjur darahnya kayak ke setrum. Yang kadang banyak juga di ketiak. Kenapa? Kalau ingat modul tadi malam, inner healing itu kan saya berikan gambar hormon, lokasinya di mana saja kelenjarnya. Kalau orang kanker panyudaranya sampai parah, itu kan diangkatnya sampai ke ketiaknya, ya jalurnya, itu itu karena itu pangkalnya di situ. Makanya orang kalau kena penyakit, misalnya di tenggorokan, kayak agak bengkak sedikit, ketiak agak bengkak, itu karena di situ ada kelenjar endokrin yang untuk produksi hormon. Karena dia bereaksi, dia membengkak gitu ya jadi itu kayak markasnya di situ kalau inget webinarnya Pak Babaruntu kalau sampai ketiaknya udah kena kanker itu udah markasnya udah udah dikalahkan kalau baru di payudaranya, baru di tapi kalau udah sampai ke titik-titik kelenjar endokrinnya udah kena kanker itu kayak markas pertahanannya udah udah diambil alih sama musuh gitu ya nah menariknya waktu olah nafas itu titik-titik itu bisa terasa panas terasa anget terasa kayak diradiasi itu yang yang sebenarnya cukup menarik. ya Tapi itu ada, studinya ada. ya Kalau di googling, itu ada memang itu mengalami dialiri oksigen, dialiri alkali, sehingga terasa. Yang lebih hebat lagi, makanya kalau olah nafas itu dialiri, diimbangi, diiringi dengan nutrisi yang sehat. Sehingga yang diantar, bukan cuma oksigen, tapi yang diantar ke titik itu adalah makanan untuk organ itu. Karena olah nafas itu kan yang dibuktikan sama John Sin atau yang lain-lain itu kan memang mempengaruhi hormonal. Nah hormonal ini kelenjar hormonal ini kan yang mengatur metabolisme tubuh, mengatur regenerasi sel. Itu kan metabolismenya itu kan diatur sama kelenjar-kelenjar hormon ini kan. Wah oh, supaya gulanya naik, produksi kortisol karena dia tubuh ini lagi butuh banyak gula nih, lagi berlari olahraga. Kalau gitu malah insulinnya insulin ditekan gitu. Itu diatur sama tubuh ini. Nah, kalau tubuh enggak bisa ngatur, ya kita kacau. Tapi yang ngatur apa? Hormon, tapi hormon dikacau oleh kelenjar. Tapi kelenjar enggak berhubungan sendiri sama otak juga. Itulah kenapa olah nafas itu mesti keseluruhan. Ya, kalau modulnya lengkap, mau bimbo pun sampai akan sampai di main fokus. Jadi, itulah kenapa olah nafas itu modulnya cukup banyak lengkap. Gitu ya, nah, saya itu pengulangan. Pengulangan soal hati, pengulangan soal pikiran dan seterusnya, ya. Jadi kalau ada yang ketiaknya kayak disetrum, nikmati aja, gitu ya. Tertato sembuh aja pokoknya. Ketiaknya kesetrum, dadanya panas, itu simptom-simptom yang wajar yang terjadi, apalagi kalau kita makin peka perasaannya. Cek urin berupa kertas gimana? Oh, bisa, ya. Kalau mau beli kertas lakmus ya, beli ke apotek, diajari cara makainya tapi nggak boleh buta warna ya karena itu kan nyocokinnya dengan matchingnya yang warna yang mana matanya udah rabun ya nggak tahu di gimana gitu ya makanya kalau yang gampang ya pakai digital aja celup angkanya muncul gitu ya terima kasih terima kasih oke Jen Live ya kita juga mau live juga oke selesai ya selamat pagi saya juga mau uh, kerja ya terima kasih sampai jumpa besok pagi